Dapat 1. Card 3. lagi. Okay. Di Dan tapping buat ngeras nih. You got a in me. You got a friend in me. Yo what's up, bro? Apa kabar semuanya? Love, ma bro. Kali ini kita kedatangan skin legend dari C.H. 566, ma bro ya. Padahal C.H. baru review test yang baru yang ada shieldnya. Dan sekarang sudah rilis C.H. 56 Aduh, ini legend dari keberapa nih, ma bro ya. Yaudah deh, langsung aja, ma bro. Kita lihat siatanya ya. Dan nih, bro. Wuh, menurut kalian gimana, ma bro ya? Emm, um, oke okay, ya. Yeah. Senjatanya oke okay, menurut Ojek Sima Bro. Terus ini karakternya nih Ma Bro ya pakai Nikto. Woo. Oke bro. Nah ini uce mau kasih tahu ke kalian nih, Untuk kalian yang pengen top up CP atau joki CODM yang paling praktis dan simple mabru Sekarang lebih cepat lagi bro. Bisa kalian langsung top up di www.odezstore.com bro ya. Di sana sudah otomatis ya top upnya ya. Akhirnya kita isiin sudah upgrade mah ya di website sekarang bro. Uh, Jadi kalian bisa menggunakan jasa jasa top up joki lebih mudah. Ya. Atau kalian mau beli akun langsung aja bro. Ada kita Jubel titik Kan, sudah lengkap oke okay? kalian bisa pakai jasanya karena ya, yang punya uca sendiri jadi pastinya aman banget ya dan terpercaya dah pokoknya ya oke okay, teman-teman saatnya kita ratakan ya uh eron saatnya hmm besar deh kayak buanting mau berkebuan ting yuk buka awal kita stream shotin dulu biar kita mencapai hard point dengan sangat cepat beavers pikan kita kita ya, hard point one. Ini mana sih sih dua, nanya ya teman teman enam, ini gua pakai yang utama bro enam, enam, enam, enam, dibokong enam, ma Bro. Oh dasar, dibokong enam, enam, enam, teman enam, bukan. kita santai dulu dek. Bisa -bisa, eh mata gua, mata gua putih putih putih, putih putih melati. gila, aduh oke kita ganti dulu deh mah bro, santuy dulu ya eh, ini tapping mah bro oke ini tapping, kenapa ya, aku bisa juga satu terakhir, jadi bokong jadi bokong weh oh, ah parah dapat satu, satu mah bro kita sekarang jaga sini ya ini mau setup nih kita kita main uh, objektif oke okay? nah mati dia dapat satu dapet satu, satu mah bro -tuk -tuk -tuk -tuk. Wah. wah ulti gua meleset parah-parah tumpang Para teman-teman ya. Point, is ours. Enemy UAV spotted. point contested. dapat lagi. match nice, mah Bro. Oke. Okay. Kita setup mabar. jangan lupa setup. Oke. Okay. Ini kali ini full all mah bro Mantap ma bro Kelas, Bro. aku akan keluarkan Yeti. <tuk> Runley shark RC is coming gila musuh nice, nice, kalian di mana nih Yang ini Man, gua dibokong asem memangnya orang okay, nyayor, nyayor, nyayor, bro nyayor, bro nyayor, bro berbuah nyayur nyayur sayur sayur Ya kasian dia lo kasian dia lo Gusti ya kasian banget mah bro fokus Gila jadi yang the best bro itu suka tapping. mati gua. Tapi kita menang, cuy. cepet banget nih game. Kis. Keras, Bro. Beh, mantap mah, Bro. Saya Sandy, Mari kita gas, Mbro. Jadi perang gendok deh. Biasanya tuh ceng ngeras-ngeras mulu, cuy. Aduh, kita ngeras. kosong oh, bercuy. Aku oh, ambil dulu gak sih. Hmm, kosong Kosong gue udah laser lagi bahaya. Bahaya ya. Mana lagi musuhnya? Gue gua lawan. Kok dia tahu ya gue di sini ya? Ini nah, gua enggak step cuy. Berapa? Oh, wan. kita, kok ikutin gue ya? Ada sana-sana, cabut-cabut, cabut, cabut, cabut, cabut, cabut, cabut, cabut, cabut, bocak cabut, good good good job good job good job nice good teamwork sekarang gua coba ngeras deh coba emang bro coba dulu aja apa salahnya kita mencoba ya carlima mana max buat ngeras ya yeah, gua nggak tahu sih bisa apa enggak sumpah udah sakit autonya kurang sakit bro bener ya aku merasakannya Uh, sayang banget, gue harus tetep ngepron tuh Sayang, sayang, sayang, sayangkan, mabro Soal skin ini Kece sih ya, menurut gua kece Jadi kalian kalau mau top up ya langsung aja Dan masuk ke odzstore.com Oke okay. Wuh, gile Iron set, iron set buanteng Soalnya ini mabro, biru-birunya tuh udah kayak Apa ya, liur naga, tau gak sih Emang ada ya naga warna, -warna, warna biru. Super gorip m gorip m. Gorip m bro? Apa lah tak perlu. Ada nih orang di sini. Mas nice, kan? Saya tahu di situ. Dan tapping buat ngeras nih. Ini berasa sky sih. Ya? Tapi menurut gua kalau tapping tappingan kalian, paling keskayaan sih. serah deh, serah kalian nggak pakai sks cari mana mak belumnya worth it apalagi ini tuh cari mana mak nih udah beberapa kali dipakai di turnamen turnamen besar lo ya gua apa? gue udah kill tiga nih. karena gua Aceh ya kan. eh, berenak kepencet ke ke pula. mana kesiapkan. Anda kesiapkan. Anda kesiapkan. ada kesiapkan. Anda kesiapkan ya wahai kalau udah ada YF itu enak banget mau berhak kita bisa memainkan pergerakan musuh. Stimshot, stimshotan dulu ya, stimshot, stimshotan. gila kalah weh. Mental aman, ya. Oh, okay. lari kemana songbro. Out inside. Sekarang tuh. Bomb has been planted. Ah, dikit lagi, Cok. Wih, gue dikambang sini. Gak bisa ngehisang bisa, bisa biarin, sumpah gak bisa dibiarin coba. Sampai kena comeback, weh. Sampai kena comeback. Untungnya kita takutnya kena mental nih kalau kena comeback nih. Oke. Mas, jangan mas. Mas, jangan mas. Ah, apa itu? Kok titip menang, kok Wah. Terus, bro, Aja seperti biasa, mabru ini, guys. Mira, atau tahu, kalian bisa lihat nih, mabru. Ocha, pakai tampilan suppressor, MIP custom long custom strike, oke, jelasnya taktikal, dan M67, Emo 10 mabru. Ya, ya, kalau misalnya kalian nggak mau pakai M67, tinggal ganti aja, eksternal, magazine, ya kan? Itu terserah kalian. Oke, oke, udah, mabru, makasih buat udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa like, like, like video ini, mabru. Ya, subscribe, serta aktif loncengnya, mabru, dan ya, see you, mabru, dadah, semuanya. Yaudah, udah semuanya, see you next.